Om swastiastu. Coba. Om swastiastu. Swasti, swasti. guys. Apa kabar kalian semuanya? Sudah kemarin. So malam ini Cece mau buat video karena besok itu hari waisak Atau semuanya ya <guruh> semuanya <guruh> <guruh> karena besok itu hari libur so malam ini kita mau buat video Cece sekarang sama Pak Baginda Nathan Hai Pak Baginda Nathan perkenalkan diri dulu namanya siapa saya <tip> Nathan Natsi oke okay, so Baginda Nathan ini sekarang sudah berumur 70 puluh tahun. Ini cuma kepalanya yang boleh kelihatan guys ya karena aku udah aja beberapa kali kameranya. Tapi ngapain ya deh? Gak apa-apa ya cuma kepala kelihatan ya. Umurnya berapa? Lima tahun. Lima tahun. Lima itu berapa? Oke, mana? Coba hitung. juga nyanyi juga ya. Ya lima ya, coba hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. udah sekolah belum? Belum. Belum. So malam ini kita mau mewawancarai Pak Baginda Nathan seputar. lagi nda? Corona itu apa? Eh, saya udah beres Eh, lihat di kamera dong, gak dengar. Kenapa? Enggak ada suara kamera. Itu ada corona makanya. Corona itu dari mana? Tahu. China enggak? Hah? China enggak? Ya, di di... Wu? Wu? Kota Wu? Bu. Wuhan. Agak maju nah. dikit dong biar kelihatan sama pemirsaannya nah terus, terus Disini, corona itu bisa menyakitkan nah, nah, nanti ada oh, demam oh belum pernah nontonnya oh demam berdarah ciri-ciri -sir. orang kena corona kayak gimana ditembak zona merah ah ditembak zona merah ditembak zona merah gara-gara zona merah ditembak orangnya oh berarti corona itu gara-gara zona merah ditembak orangnya gitu Oh, terus di Bali udah ada belum yang kena corona? udah seratusan orang kena Oh, ada seratusan orang yang kena Ada nggak yang sembuh? Hmm, ada Ada? Cina Cina? Eh? Yang sembuh Cina? Hmm, -mm. udah ada obatnya Udah ada obatnya mm -mm. Ngomongnya kemana? Kok nggak lihat kamera? Um, Cina Cina Udah ada obatnya Cuma orang Cina yang kena? Mm -mm. Terus orang lain nggak kena? kena. Pernah juga. Terus kasih tahu dong gimana cara-cara mencegah corona. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Terus menjaga jarak, jangan bertuhan. Nah, yang ketiga, memakai masker. Kita masker. Mama memakai masker. Kalau budayata, Ma pakai maskernya tidak, di mana? Di mata? apa di, di mulut? Hmm. Nggak hmm. di mata kak? Nggak. Kak bisa di mata? Gak boleh. Oh nggak boleh. Kalau di mata itu pakai apa namanya? Pakai okay, kacamata. Pakai kacamata. Apalagi ya? Hmm. Hey, nah olahraga nggak? Oiya. Oh, corona olahraga nggak? Olahraga. Contohnya olahraga gimana? Main bulu tangkis. Bulu tangkis. Kalau misalnya udah sembuh harus apa harus bisa bermain bisa ngajak teman-teman melayangan melayangan oh melayangan melayangan <sukur> tuh maksudnya main lang-layang <sukur> oke okay, ya. terus sama, pertanyaan terakhir nih kak Jace mau tanya Nathan asalnya dari mana <sukur> dari Bali. Bali. Bali Bali dari Bali Bali mana Makan mie dulu <sukur> Bali <sukur> <sukur> <sukur> <sukur> bulan kamu orang NTT ya. oh, ada Bali Banjar Bali Banjar Bali Banjar aku punya Bali Banjar lihat kamera dong biar orang temen-temen Bali Banjar guys Bali Banjarnya di mana di Mas, desa aku akan, aku akan. guys Hah? di desa di desa ya. kamu bukannya orang nah. orang NTT emak? bukan Kak Cici lihat kayak NTT gitu enggak ih mana aja kalau orang Bali coba membahas Bali dulu hmm. nah. Emang masih bali dulu. Om Swastiastu. <laughs> Om. Swastiastu. Coba. Om Swastiastu. <laughs> ya benar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. <laughs> enggak ikut. Enggak. Ikut punya gua. Om Swasti. Astu, hmm. coba lu lagi, Om. Om swastiastu, <laughs> berarti bukan Bali nih. Berarti okay. yang Tete nih, Om swastiastu. Aku Om swastiastu, gini <laughs> nih, Om swastiastu. Om swastiastu, <laughs> oke okay, deh. Sebelum oh, berakhir, kamu kamu kasih pertanyaan buat Kak Cecep. Hewan apa yang dipos di pohon warna kuning? Dia kayak monyet. Lain. Hewan apa yang di pohon warna kuning kayak monyet? Lain. Hewan apa? Bang Aidil, enggak? Kuning kayak monyet. Lain? Ideal, nah. Apa tuh? Monyet keman, oh, dia, dia, kok, kok Kapan, kan manjat jebot. Kok monyet warna kuning? Monyet tadi. Oh, itu. Two hours later. Guys, jadi kita harus jaga jarak, tidak boleh berpacaran, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh puasa. Goyang mama, mama muda. <laughs> Bisanya goyang papa? Mama. Papa muda nggak? Aku segal. Goyang body mama, mama. muda. Mama. guys, sekian vlog kita malam hari ini dadah semuanya, thank you for watching